Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا فَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هادي لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصع الأمة وجهد في الله حق جهاده قال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا إلا مسلمون وقال عز وجل يا يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وتق الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبة وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سليما يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد إخوة الإيمان yang telah memberikan kita kesempatan pertemuan di dalam rangka kita bersama-sama mencari keridaannya azza insyaallah ta'ala dalam tujuan yang sama kita menegakkan penghambaan hanya kepadaNya jalla wa'ala Fa asallallahu 'azza wa jalla lana fi wa nasma subhanahu ay yuf'ana wa ay yu'allimana ma maka Hanya kepadanya Jalla wa'ala kita meminta Memberikan kita keberkahan Atas apa yang kita ucapkan Apa yang kita dengarkan Sebagaimana kita meminta kepadanya Subhanahu Mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat Dan Juga memberikan kemanfaatan Atas ilmu-ilmu yang dia telah ajarkan kepada kita Ikhwah Filah Hafizahkumullah Wal akhawati wal ummahat Terhormat rasanya bisa berdiri atau duduk di hadapan antum semua. Hafidzakumullah. Bukan karena ketahu, keutamaan saya atau apa bahasanya. Hafidzakumullah. Wara kapikum. Pertanyaan yang disarankan. Nahnu fi nafsil mustawaf kita dalam. Nah, jenjang yang sama kita di dalam keinginan yang sama dalam tujuan yang sama hanya mungkin Allah tabarak taala mudahkan uh, ana berziarah kepada antum di sini dan juga usat-usat kita di sini hifdhahumullahu wa lafa'a bihi al-ummah saling meristifadah Saling berkunjung karena Allah Jalla wa'ala. Semoga dengannya kita memperoleh cintanya. Dan itu tujuan. Itu yang menjadi puncak. Bagaimana kita diberikan cinta oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita maklum bersama Alhamdulillah di antara tempat-tempat itu adalah begini. Begini. Ada Zair. Ada Al-Mazhur. Ada yang berziarah, ada yang diaziarahi, ada yang bermajelis. Semuanya karena Allah, bukan sesuatu yang lain daripada itu insyaAllah. Allah. Nah, itu hadis Nabi Hurairah, ketika Rasulullah SAW bercerita tentang seorang malaikat yang menyelupakan diri dengan manusia diutus di tengah perjalanan seseorang yang ingin menuju saudaranya di tempat yang lain fa arsadahu Allahu ila madrajatihi maka Allah utuskan dia seorang malaikat yang menyamar lalu ditanya engkau hendak kemana mana ya yang fulan fulan yang mau kesaudaranya si orang ini bilang uridu an li fi qaryatin ma au fi hadhihi aku ingin saudaraku di satu tempat fa qala almalak halaka min ni'matin tarbaha Emang kamu punya apa? Bawa apa? Kau punya nikmat Sesuatu. Yang kau mau berikan kepadanya. Yang kemudian dia akan kembangkan. Hmm. Itu it, fulan bilang. Kala la. Gaira anni uhibbuhu fillah. Tidak aku gak ada sesuatu. Hanya saja aku cinta karena. Cinta kepadanya karena Allah. Maka itu malaikat terus terang. Kemudian membongkar. Rahasia dirinya. Fa inni rasulullah Terserang saya ini Utusan Allah menuju dirimu Wahai saudara Menyampaikan bahwa Allah cinta Kepadamu Lantaran engkau cinta saudaramu Karenanya Wafi nah. hadith Ibn Abbas Menyebutkan lebih tegas lagi Allahu Jalla wa'ala Nanti di hari kiamat menyebut orang-orang Mana mereka Orang-orang yang akan kuberikan cintaku. Di antara mereka adalah. Al-Mutahabunafiyyah. Yang saling mencintai karena Allah. Wal-Mutazawirunafiyyah. Wal-Mutajalisuunafiyyah. Wal-Mutabadilunafiyyah. Yang bermajlis. Yang saling beri. Yang saling ziarahi. Semua karena Allah. Dan. Ini hanya media. Hanya teknis. Seperti ini. zaman dirahmati Allah. Ikhwah. Meminta kita mengangkat tema tertentu. Untuk kita berbicara. Nah. Waila ana astafidu min hudurikum Ana mengambil faedah dari keberadaan antum juga Hafizahkum Allah Barakafikum Pada kesempatan ini Apa yang mudah saya bacakan Kepada ikhwah Memetik faedah Gigihnya Seorang sahabat mulia Salman Al-Farisi Di dalam pencariannya Terhadap Al-Haq Pencariannya terhadap Al-Haq Bagaimana dia berusaha, berupaya dan terus dalam perjuangan yang luar biasa. Wal jaza'u min jisya Dan selalu usaha itu upaya atau hasil berbanding lurus dengan usaha. Besar seseorang berusaha, besar ganjaran yang diberikan kepadanya oleh Allah Azza wa Jalla. Salman Al-Farisi. Wa qila lahun nabiyu Salmanul Khair. Digelari oleh Nabi dengan Salmanul Khair, Salman yang baik, Salmanul Khair. Nah, orang Persia, kalamin asbahan, dia sendiri menceritakan melihat di, eh, ya, ana dalam siara alamin nubala. Al-imam al, -imam al rahimahullah Qala Rajulun min asbahan Fi qaryatin nah, Ada orang dari Persia, dari asbahan Di sebuah kampung atau tempat Yang bernama Ji atau Jayan Al-Farisi, di Persia Mengingatkan kita Sahabat-sahabat Nabi itu beragam dia tidak semuanya dari Arab saja. Bahkan dari luar, luar Arab. Lekat dengan penyebutan Salman Al-Farisi ada Suhaib Ar-Rumi. Dari Romawi, Rum. Walaupun dia orang Arab asli. Hanya nenek moyangnya orang asli, Arab asli. Cuma dia lama tinggal di Romawi, Hanya kemudian oleh sesuatu dan hal terjadi. Kembali dia di tanah Arab. Kemudian bertemu dengan Islam. Bertemu dengan Rasulullah Masuk Islam. Ya Lakin Salman al asliul Fars. Dia betul betul orang Persia tidak ada Arabnya. Isyarat kepada apa ya suku ras negara tidak ada sesuatu yang akan mendapatkan atau tidak akan mendongkrak kelebihan seseorang di hadapan Allah azza untuk Antum Bugis, saya sasak, ikhwah Mau Jawa, hadza Lihat Berkumpul pada Nabi SAW. Farisi, Rumi, Habashi, Etopia, Bilal, Ibn Rabbah, Al-Habashi. Nah, bahkan orang yang tadi nggak pernah dikenal. Sama juga ini. nggak ada yang mengenalnya. Seorang budak. Kalaupun dia dikenal, maka dikenal budaknya, rendahnya. Tapi Islam berbuat padanya sesuatu yang sangat tinggi. Bilal, Ibn Rabbah, seorang budak hitam. Ketika Islam datang kepadanya, dia ditengok sama semua orang, sama para pembesar. Mata-mata melirik, memandang kepadanya, tak berkedip dengan gagahnya dia di atas Ka'bah. meneriakkan teriakan orang-orang gak pernah kebayang sama orang-orang Islam itu. Sama para pentolan-pentolan musyrik pun gak pernah kebayang akan terjadi seperti ini. Tapi Islam berbuat, iman berbuat. Salman Al-Faris ayyuhal ikhwa Salmanul Khair dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anhu di antara yang sahih dalam hadits yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah afwan mungkin itu dalam sahih nah qala sallallahu alaihi wasallam kana al-iman manutatan bis-thurayya latanalahu Nabi pernah mengatakan, seandainya, iman itu terkait, tergantung, di bintang suraya, benar-benar akan diraih sama pemuda-pemuda dari mereka-mereka itu benar-benar akan diraih sama pemuda-pemuda dari orang-orang itu nabi katakan begitu sallallahu alaihi sembari tangannya menunjuk dalam sebagian riwayat meletakkan di pundaknya salman al-farisi radiyallahu ta'ala anhu Allah Nah, orang yang mulia sekali lagi jemaah yang dirahmati Allah sebelum kita berlanjut dalam faedah emas tadi apa yang akan mendongkrak Grade kita, derajat kita di hadapan Allah. Dia bukan suku, dia bukan ras, dia bukan harta anda, dia bukan kedudukan anda. Tetapi ketakwaan anda kepada Allah. Azzawajal. Inna akramakum indallahi Allahi atukakum. Salman al-Farisi. Ketika orang-orang Arab berkumpul. Tilafil khandaq. Ketika sembari kejadian ahzab itu. Orang-orang pada berkumpul. Kemudian orang-orang pada murajaah tanya-tanya tentang suku dan nenek moyang. Dan ini Arab masih kental sebagaimana untuk maklumi. Qala min aina ya fulan? Fulan, antum dari mana? Qala min Qais. Oh dari Bani Qais. Qala hasan. Bagus insyaallah. Lalu kemudian menyebutkan ke kebaikan-kebaikan uh, nenek moyangnya. Ketangguhan-ketangguhan orang-orang tuanya dulu. Terus bergilir Tunjuk lagi si fulan. Min aina anta ya fulan. Qala min aus, Qala min tamim. Qala min kada min kada. Sebutkan orang-orang tuanya dulu. Qala hasan. Bagus. Mula menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Jatuh penunjukan itu kepada seorang Salman al-Farisi. Fawaqa'atil isyaratu ilaihi. Jatuh penunjuk giliran hadha fulan hadha. Wala min aina anta ya fulah. Hai hey kamu saudaraku Dari mana kamu? Dia apa yang bisa dibanggakan? Dia tidak ada kobilah. Dia pendatang. Dia bahkan orang yang tidak mancung hidungnya. <guluh> Seperti yang dikatakan nanti dalam postur tubuhnya. Beliau orang yang tinggi. Yang kekar. Yang besar. Min aina anta. Terdiam dia. Tetapi dia mengucapkan sesuatu yang membuat tercengang para sahabat. Wala ana salman ibnul islam. Ada Salman ibnul Islam. Saya Salman ibn Islam bin Islam, sudah itu yang bisa disebut. Ketika orang-orang membanggakan kabilahnya, nenek moyangnya bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, Fahadah kata, Anas Salman ibnul Islam. Saya Salman ibnul Islam. Nah, fa Islam, maka para sahabat seperti tertegur. Abi islam ala abali siwahu Izaftaharu biqaisin awbitamimi Abil islam Abiku adalah islam Gak ada abahku selain islam Ketika mereka berbangga dengan tamim Ketika mereka berbangga dengan Qais Apa yang antum membanggakan dalam kehidupan ini Sekali lagi Antum dari Jawa Antum dari Sunda Antum dari mana Atau menyebut nama nenek moyang kita dulu yang pernah berjuang Laisa man abih, wa man anada. Orang yang tangguh itu bukan yang bilang abahku adalah fulan-fulan. Tapi yang tangguh itu nih, ini aku, ini yang bisa kulakukan, ini yang bisa kusumbang, aku hanya bisa menyumbang lima ribu rupiah. Ini aku. Iman Makanya Salman menjadi teguran di tengah orang-orang yang masih kental. Kesukuan seperti itu. Dan kesukuan itu sudah hilang. Islam datang mengikisnya betul-betul bersih. Seperti yang kita Nah Alhamdulillah. Tadi Salman seseorang yang dikatakan berpostur tinggi, kuat, kekar. Karenanya juga dalam sebuah kejadian. hotel iman. Nah Orang-orang mengaku-ngaku. Berbut mengakuinya untuk berada di kubunya. Ketika Aus... Khazraj atau kaum muhajirun dari Mekkah. Pada mengklaim Salman adalah kubunya. Nah, ketika dikondak. Orang-orang kan. dipartisi sama Nabi Sosalam Atas saran dia juga ini. Kondak itu adalah usulnya. Salman al-Farisi. Nanti kita dengar di belakang. Jadi. Karena dia posturnya besar. Kemudian kuat dia diakui sama semua orang qala salmanu minna. kata orang orang mu'ansar. dia bilang, salman dari kami qala salman dari kami orang muhajirin juga enggak kalah mereka bilang salmanu minna akhirnya nabi melerai nabi SAW melerai saha anhu annahu qala alul bait salman dari kami ahlul bayit. diam semua sudah hadama qubah keutamaan dari seorang salman Al-Farisi, Anda bisa lihat, saya bacakan dalam suara Hayatul sahabah. Perjalanan itu mulai dari cerita beliau sendiri, diriwayatkan oleh bin Ishak dari jalan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Aku diceritakan sama Salman Al-Farisi, dia bilang, 'Nah, dia bercerita.' Kuntu fatan Farisi, min Ali, asbahan. Aku seorang pemuda dari..." Asbahan nah, Persia Dari kampung Yang dikatakan bernama Jayan Auji Wakana abi duhkanul qarya Wakana abi Duhkana al Abahku adalah ketua Suku pembesar Di kampung, di kaumnya Duhkan juga dia berarti Ketua dari Perkumpulan petani al -fallahin. Nah dia yang urusan air, apa segala macam, dia ketuanya, abahnya. Orang penting. Dan yang terkaya, diantara yang terkaya, di penduduk tersebut. Kemudian, indah. <tuh> dan aku adalah manusia yang paling dia cintai. Dia putranya ini satu-satunya. Kuntuka ahabbil waladili walidihi. Aku ini seperti sosok anak yang paling disayang di antara orang-orang tua yang menyayangi anak. Sepertinya aku yang ter... yang paling memiliki... yang paling disayangi sama orang tua saking sayangnya disekap tidak dibebaskan sebagaimana bebasnya anak-anak. Dia layaknya perempuan-perempuan di pingitannya. Pada Salman al-Farisi. Nah, dia disekap oleh abinya karena dicintai yang sangat... Walaupun itu keliru ya. Nah, anak kita butuh pendidikan di luar. Dia butuh melihat lingkungan. Dia butuh dijelaskan ini apa, itu apa. Hmm. Tapi dia abahnya ini menyekap anaknya, tidak dibebaskan sebagaimana bebasnya anak-anak karena -anak Kamatuh basul fatayat persis sebagaimana akhwat ahwat di disekap kata kata dia. Wa kunna Al-Majusiyah. Kita itu agama majusi. Majusih. Yani dia keluarga itu keluarga majusi Penyembah api. Nah. Dan Abahnya itu juga salah satu orang-orang penting di agama tersebut. Maka, satu hari Barakallahu Fikum. Sampai dia ini jadikan oleh Abahnya penjaga api Hatta akuna qayyiman nar. Al-qayyim ayat al-mas'ul. Yang bertanggung jawab untuk api. Maka semenjak dia mengemban itu. Itu api tidak pernah padam dibuatnya. La tahbu, Fala aja'alu nara takhbu Aku gak pernah membiarkan dia. Redup atau mati. Walau sesaat. Ya kan. Dan itu berjalan dalam waktu yang tidak singkat. Terus berjalan itu. Ingat dia seorang figur atau sosok yang. Eh, komitmen. Orang yang istiqomah di agamanya. Maka dia begitu dia menjaga itu api. Enggak nah, enggak dikasih dia redup. Satu kejadian. Wa kana li adi dhi'atun 'azimah tadru 'alaina ghalla kabirah. Abahku ada dia punya kerjaan, dhi'ah. Boleh diartikan lahan yang dia bekerja di situ menghasilkan. Nah, bercocok tanam kemudian panen dan seterusnya satu hari abahku sibuk disibukkan oleh urusan lain urusan pembangunan di kampung maka dia tidak bisa pergi kerja di doyaah tersebut di sawah tersebut ladang tersebut maka aku diutus dalam keadaan dia dia antum tahu dia seorang yang anak pingitan tapi dia bilang wahai anakku kau keluar ya yeah. kau Eh, abi delegasikan untuk kau kerja-kerjaan abi kau begini diajari semuanya. Nah, singkat cerita keluarlah dia dari pingitannya. Wa fi ma ana fi min Di perjalanan menuju kerjaan tersebut aku melewati sebuah gereja Nasara. Hm? Aku lewati lalu kemudian aku melihat orang sembah yang di sana orang berdoa melakukan salat Nah, aku mendengar ada munajat begitu. Malam akun min Sementara aku tidak pernah tahu apapun tentang kehidupan, jangan tentang agama, tentang semua kehidupan aku nggak pernah tahu karena panjangnya sekapan abahku terhadap diriku. Nggak pernah aku tahu. Nah, maka. Semakin aku perhatikan, semakin aku terpikat. Kalimat-kalimat nah, dalam doanya, bagaimana kegigihannya, kehusuan orang-orang. Eh, sampai tak terasa aku melangkahkan kakiku menaiki tangga-tangga itu gereja. Nah, dan aku jatuh hati kepada agama tersebut. Wallahi hala khairun min dinina. Aku berkata dalam hatiku, demi Allah ini jauh lebih baik daripada apa yang selama ini kita anut, kata dia. Nah, sampai Qaddarullah, sampai dia ada di dalam gereja tersebut, keasyikan. Telat sampai maghrib, tidak pulang-pulang dari gereja tersebut. Tidak pergi ke kerjaan, yang kedua telat pulang ke rumah. Abahnya stres. Putra kesayangannya ini telat pulang nah bagaimana keadaannya maka singkat cerita kemudian pulang Salman Al Farisi aku tidak jadi pergi ke kerjaanku nah gara-gara agama tersebut tapi sebelum aku pergi dari gereja tersebut aku sempatkan bertemu dengan orang-orang pentingnya aku kemudian bertanya aina hadad din, di, min din min aina aslu hadad din asal agama ini dimana? ini ini ini pelajaran pertama dia tidak puas dengan hal yang bersifat standar hmm. makanya ketika kita diperhadapkan sesuatu yang sedang spesial, sementara semuanya kita mampu lakoni, usahakan kenapa mau mencukupkan diri dengan sesuatu yang sedang enggak maka sesuatu yang maksimal itu kita tempuh dan di situ ada makna mujahadah semua Dia bilang, asal agama ini di mana? Kemudian diberitahu dia dari Syam. Nah. Sudah sempat bertanya begitu, malam sudah keburu larut, aku pulang. Maka abiku bertanya kepadaku banyak hal. Dia tidak berani menyembunyikan perkara karena tentunya abinya akan marah. Maka dia, sebelum abinya bertanya banyak, dia terus terang, "Ya, Abati ini aja bani." Aku bertemu dengan orang-orang yang melaksanakan sholat sembahyang di sebuah gerejanya, lalu membuatku takjub. "Pak aja Nah, maka aku terhalang dari tempat kerjaan sampai telat pulang. Maka abahnya kaget dengan hal tersebut Fadhira abi Beliau kaget dengan apa yang ku perbuat kemudian memastikan memarahiku mengatakan ya khair. abaika khairun minhu. Hmm, masih dalam peryataan Ibnu Abbas. Wahai anakku, tidak ada baiknya itu agama. Tinggalkan sungguh agama nenek moyang kita jauh lebih baik daripada itu. maka Salman fi nafsihi. dia bilang dalam hatinya la wallahi, tapi dia hanya berani, adabnya kepada orang tua ini dia berani sumbar dalam hatinya nggak jauh ini jauh lebih baik daripada agama kita. maksudnya ya kalau dari sisi aura ya atau apa begitu ya tentu Nasrani lebih baik daripada daripada penyembah Oh, semuanya buruk. Nah, tetapi tentunya lebih baik daripada penyembah api yang melihat kalau di sana kan orang sembah yang orang berdoa ada bermula lah ini api kata dia dalam dirinya saya yang marbotnya, uh -huh. dia yang hidupkan dia yang jaga. Kenapa dia yang harus sembah juga? Hal-hal nah, seperti itu. Oke dia bilang ini jauh lebih baik. Hmm? Ya, tentunya kita maklum juga dalam pembahasan satu sat kita kan. Dalam pembahasan juga agama itu berderajat. Nah. Tentu ahlul kitab lebih baik daripada yang tidak ahlul kitab. Dari budi, konghucu, atau yang tidak ada kitabnya. Lakin selain daripada Islam, muharraf sudah dirubah-rubah, sudah digubah sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, bahkan sampai penggubahan yang berisi kekukuran yang nyata kan begitu. Nah, tapi kalau di penampakan tadi. itu Tentu lebih baik. Wajar seorang Salman dan farisi Menyatakan demikian kepada abahnya. Tapi abahnya murka marah. Agama nenek moyang kita jauh lebih baik. Daripada apa yang mereka berada padanya katanya. Tidak nah, ada kebaikannya agama itu. Tinggalkan. Agama nenek moyang kita lebih baik. Hadihi khwatal iman azzaqmullahu. Mengingatkan kita kepada dalil terbesarnya orang-orang musyrik, hmm. kaum musyrik pun, maka hendaknya kita jangan mengikuti tradisi dan adat mereka bahwa argumentasi terkuat mereka adalah ini: tradisi, ini perbuatan orang tua kita dulu, ini hal yang sakral. Kamu memerubahnya, kamu baru datang ke sini. Ada mafaahlo lalu kemudian mengklaim kebenaran semata gara-gara nenek moyangnya menghidupkannya ini berbahaya dan ini simahnya hallo al -musyrikun. bahkan orang-orang yang tem ini tidak ada argumen yang lebih kuat yang dinyatakan sama abinya kecuali ucapan ini itu agama tidak ada baiknya lebih baik agama nenek moyang kita lebih baik nah. makanya nabiullah Ibrahim kisah dalam ayat itu Ketika mereka menyebutkan nenek moyang, nenek moyang, nenek moyang, antum wa'abakukum, dolun, antum, dan nenek moyang kalian tuh sesat. Istilahnya objektif harusnya, apa masalah perkara di situ? Kalau salah, ndak peduli orang tua kita bela, nenek kita bela, kakek kita bela, ndak peduli. Alhakumada, alhakubidala, ini, nabi mujarohdiqah ilih Hak itu dengan dalil-dalilnya. Bukan sebatas orang-orang yang mengatakannya. Kan begitu. Binala ini, La bimujar radika ilih. Nah ini pelajaran emas. Dia tidak mampu memberikan dalil. Kecuali ucapan sakral. Dan tanda kutip yang seperti itu. Orang kemudian kalau dia sejalur dengan itu. Kalau sudah disebutkan nenek moyang. Seperti terhempas. Semangat belajarnya. Semangat pencarian al-haqnya. Iya ya. Ini ini yang ditempuh sama mayoritas kita, apalagi itu mayoritas itu sepupu sepupunya itu saudaranya itu berdalilkan dengan mayoritas, berdalilkan dengan perbuatan nenek moyang, nah, nah. apa. kata dia tinggalkan. Nah, fa bukan kemudian. Kesempatan yang lain. Kan tadi dia sudah bertanya sebelum pergi dari. kanisah tersebut. Dari mana aslinya. Kata dia dari Syam. Maka dia sempat berkata-kata ketika itu. Sebelum pergi pulang. Nanti kalau ada rombongan ke Syam. Tolong beri saya kabar tentang itu. Nah. dia pulang. Kemudian satu hari. Dia kan setelah perdebatan itu. Abinya tambah ketat dipasung kakinya salman al-farisi gak lagi dikasih keluar, dipasung kakinya maka nah, satu hari meratrak kebun ada rugat, yakni kontingen atau gerombolan orang-orang pada pergi ke Syam maka karena sudah diisyaratkan sebelumnya, sudah di notifikasi eh, sebelumnya diisyaratkan maka dikasihkan dia selembaran kertas tulisan nah bahwa mengabarkan kami rombonganmu ke Syam. Kan dia sudah mengakui saya masuk agama Kristen. Saya senang dengan agamamu. Tolong aku butuh bimbingan. Nanti kalau ada rombongan ke Syam. Kabari saya, sama mau ikut. Hmm. Maka dia singkat kata. Dilepaskan kekangnya. Nah, lalu kemudian. Pergi ke Syam. Nah, pergi dan ikut bersama mereka bersembunyi dari abinya. Nah Singkat cerita berhasil dan pergi ke Syam. Sampai ke Syam, apa yang dilakukan Salman al-Farisi mencari orang terbaik. Hmm. Mencari orang terbaik. Qala man min ahli hadad Di sini, di Syam ini siapakah orang terbaik? Yang paling afdol dari agama ini. Agama Nasrani, dia cari. Nah. Fakala Khalal al-Uskuf mereka bilang Uskuf Uskuf bahasa kita juga. Uskuf itu al-Uskuf bahwa martabatun min Marati biri jadi din yang Nasara kasta ya satu kasta yang tinggi di agama Nasrani dia di atas kisis di bawah matran tidak tahu saya Indonesia nya itu mungkin eh, nah begitulah satu kasta Uskuf itu. Hmm di bawah pendeta, di atas katron atau di atas pendeta, di bawah katron matron. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian mereka bilang uskup yang menjaga gereja, maka aku datang kepadanya. Wahai uskup, ini qad ragiftu fil nasraniyah. Aku telah memeluk ke Nasrani, aku terkesima dengan agama ini dan aku ingin mulazamah denganmu membantumu belajar solat dan berdoa bersamamu ada unsur ilmu hikmetun alia yang sangat tinggi ya aku ingin membantumu aku ingin belajar solat darimu dan berdoa bersamamu kata dia silahkan masuk maka dia masuk mem mem membantu di situ belajar di situ salat di situ lah bisa lah bisa masya allah dia tinggal di situ Ya, sesuai dengan takdir Allah taala yang dia tinggal di situ dalam waktu tertentu. Nah, bihi su'. Kata Salman Al-Farisi, ternyata ini orang yang kuanggap terbaik, yang orang-orang bilang terbaik, rajul yang jelek. <coughs> rajul yang jelek. Apa kejelekannya? Ya'muru athba'ahu bis sadaqah, yakni yaknizunahu li anfusih. Dia perintahkan orang-orangnya, anggotanya, pengikutnya untuk bersodakah. Lalu kemudian dia umpetin sendiri tanpa dia sodakahkan kepada fakir miskin. Nah. Lam yu'tul fuqara. Hatta jama'a sab'a qilalin min zahbin wawarak. Sampai dia mengumpulkan tujuh qilal. Allah Allah. Qilal. Drum atau apa begitu. Tujuh wadah yang besar. Emas dan perak bayangkan. Uang umat. Dia gondol di situ, maka ikhwan terima. Hanya kan ini pelajaran juga, kita nggak bisa pakai ilmu semangat-semangat tok. Hmm. tetapi antum harus memandang sikon. Bayangkan seorang Salman ini, seorang yang sangat hamasah, kuat, tinggi, tapi dia berakal. Dia nyadar siapa dirinya di situ, maka dia tidak beberkan. Tidak beberkan. Coba, kalau dia terus terang Ini orang yang kau jadikan panutan Dia ternyata orang busuk nah, Bagaimana jadinya? Dia yang disembelih sama orang Mana orang percaya sama dia? Apa pelajaran di sini al-iman Likulli maqamin maqal kamin maqamin maqamuhu Boleh Setiap pernyataan itu ada tempatnya, ada sikonnya Atau boleh dalam makna yang lain Ada orang-orang yang berhak mengatakannya banyak hal, semua kita asal tidak, atau bahkan antum tahu dan sah-sah saja antum yang bicara, tapi kadang tidak sedikit membutuhkan. Ini ada orang yang layak menyampaikan, nah, ada orang yang layak menyampaikan. Atau kalimat tersebut soal semua orang layak, hanya time, timingnya itu enggak tepat sehingga menjadi wabah, sehingga menjadi fitnah. Wah, kata di kesalman. Memang kenapa di kata, kata sebagian ahli tarikh ketika awal-awal dia masuk Islam langsung dikasih gelar Salmanul Khair sama Nabi karena ada bibit-bibit kebaikannya dari semenjak dia Nasrani begini dia. Nah, memang Allah Subhanahu sedemikian rupa Menggiring dia. Ini radhiyallahu taala anhu Allah, Salmanul Khair. Jadi dia tahu diri dan tidak sembarangan. Itu antum dengar hadis tentang apa itu? Fathilah tak Abu Abdullah nashiautan rajin. Cuba ada orang dua orang bersteru di masjid Nabi. Hatta alat aswatuhum sampai meninggi suara celah ini celase itu. Oh tinggi suara. Kata Nabi dari kejauhan, Inni la a'lamu kalimatan, qalaha la zahab anhu ma yajid. Rasulullah melihat perseteruan itu dari jauh. Beliau komentar dari jauh bilang, "Aku mengerti sebuah bacaan, seandainya dia baca itu orang yang bermasalah itu berseru itu benar-benar akan hilang emosinya." A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada orang ketiga dekat Nabi, ada sahabat dekat Nabi, ini baru dengar hadis, subhanallah. Lalu kemudian melihat saudaranya di situ. Bagaimana semangatnya ingin memberikan petunjuk Hidayah kepada saudaranya yang sedang berseru Dia lari ke situ Lalu dia suruh orang bertawun Dia bilang Hei kamu Ucapkan aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk Orang lagi Berasap disuruh istiada. Apa yang terjadi? anni, Ila anni. Nah Dasar kamu kata dia Menjauh kamu dari aku nah, Atarani rakibani syaiton. Memangnya kamu lihat setan tunggang punukku ya? Kata dia marah. Padahal apa yang diucapkan Ikhwah wah? Hadis. Hmm. Kalau itu apang, masih panas loh apangnya itu. Barusan diucapkan sama nahi. enggak? Bukan pakai saynada tuh. Barusan diucapkan. Kanada. Tapi apa faedahnya ini? Apa yang terdengar? Likulli makamin maqal. Setiap keadaan sikon itu ada pernyataan yang tepat untuk diucapkan di situ, atau sebaliknya. Setiap ucapan itu ada momen tepatnya. Makanya orang-orang kalau nggak tepat juga, ya walau ujib taum bi kuliyah ma Kamu mau datangin dia, semua dalil nggak bakalan ngikut kiblat kamu. Kalau nggak tepat, apalagi sekedar argumentasi, logika hadali hadis qala Allah qala Rasulullah bakalan mampan kita kembali ke gereja hmm? kita kembali ke gerejanya Salman Al Farisi fa dia umpat itu ke ke ke kebenciannya fa abghathu bughdatan shadidah maka aku setiap hari aku sesak dada aku gara-gara kebencianku kepada orang dalam keadaan kayak tadi dia nggak mungkin untuk mengungkapkan karena dia tahu diri nah, sakit dia padahal kemudian singkat cerita sakit si uskup ini sakit Sekarat dia lalu kemudian dia mati nah, di situ Salman kemudian berani bicara karena sudah mati nah sesungguhnya orang yang kalian anggap Suci ini sungguhnya pemuda yang busuk. Fa'innahu rajulun su. Orang-orang. Aina dalilu ka'ala hadha. Mana buktimu mengatakan yang demikian. Kata orang-orang. Nah, Dia memerintahkan kalian untuk bersedekah. Tapi dia umpat sendiri. Dan tidak sama sekali bagi-bagi ke fakir miskin. Kata dia. Mana buktimu. Kutunjukkan kepada kalian. Sabah aqilal. Kanazahari nafsi. Dia tibun untuk dirinya. Aku tahu tempatnya dikasih masuk orang. orang, orang pada marah kemudian, maksudnya marah kepada usfuf ini, hanya orang pada memutuskan, jangan dikubur kita bakar dia kita salib, kemudian dibakar tapi yang dibakar mayit hmm. apa kata syair mana bisa sakit mayit mau dibacok-bacok, mau dibakar mau disakiti, perbuatan bodoh <tuh> Jadi dia kira bisa me mem membalas dendam begitu mayit disakiti, tidak bisa. Itu eh, lah begitulah. Akhirnya dia tidak dikubur di bukan bakar hidup-hidup, mati-mati dibakar. Nah, lima <tuh> Lalu kemudian digantikan uskuf yang jahat ini dengan seorang uskuf yang lain yang pada akhirnya dia istiqomah dia bagus. Eh, dia berteman dengan Salman Al Farisi dan aku puas. Aku bersahabat dengan dan aku cintai dia sepenuh hati. Maksudnya dia melihat keistiqomahan. Singkat cerita kemudian sakit ini yang ini. Hmm? Sakit dia lalu kemudian dia minta wasiat. Wahai saudaraku, engkau tahu keadaanku di sini. Maka setelah kematianmu ini, setelah sakitmu ini kepada siapa? Engkau wasiatkan aku untuk aku datangi dan mulazamah bersamanya. Nah. Apa kata Uskuf ini? Yang sahih ini, yang istiqamah ini. Ya Bunai, kata dia. La alamu ahadan alama kuntu alaihi illa rajulan wa Wahai anakku, kata Uskuf ini. Sungguh aku tidak mengerti di muka bumi ini siapa yang seperti keadaanku sekarang. Maksudnya orang-orang ya. Siapa yang seperti keadaanku sekarang ini kecuali ada satu. Dari Musil, al mausil mausil nama kota di Irak. Nah. Ada di Mausil, kata dia, seorang yang dia istiqamah. Lam yubadil wa lam Dia tidak mentahrif, Dia tidak merubah-rubah. Dia berjalan di atas agama yang... Pasti orisinil, hmm. maka engkau datangi dia. Maka dia pergi, singkat cerita meninggal, lalu datang dia ke musil. Pergi di ke al-musil, bertemu dengan seseorang tersebut. Nah, maka dia kisahkan semuanya, wahai Fulan. Ada si Fulan telah mewasiatkan kepadaku sebelum dia meninggal untuk bertemu denganmu dan belajar di sisimu dan ya menjadi muridmu. Maka dia diizinkan. Ini uskup yang kedua ini. Kak aku pun berdiam padanya dan belajar, aku pun menemukan dia seorang yang baik sebagaimana yang ditunjukkan sama enam orang uskup yang kedua. Singkat cerita, sakit kemudian ya akan meninggal dunia, sakaratul maut. Maka dia pula mengatakan apa yang dia katakan. Enam Wahai fulan, laqadija'aka min amri Allahi ma tara wa anta ta'alamu min amri ma ta'alam. Wahai fulan, wahai uskuf maksudnya. Ya. Keadaanmu seperti ini, engkau didatangi sakit. Sementara engkau sadar dan tahu keadaanku, aku kesini atas wasiat fulan dan seterusnya. Maka kepada siapa engkau wasiatkan aku setelahmu, katanya. Nah. Ya. Kepada siapa aku engkau wasiatkan aku kepada ini setelah sepeninggalmu. Nah, fakalaya <tuk> aku nai. Wallahi ma'alamu anna rajulan ala mithla ma kunna alaihi illa rajulan binasibin. Wahai fulan, fulan. kami tidak mengerti ada orang seperti kita di muka bumi ini kecuali ada seorang rajul di nasibin, nasibin juga nama-nama tempat, nan kota. Di jalan at, Tariqul Qawafil Menuju Mausil Di Syam sana Kurang lebih di dekat-dekat situ Ada sibin Itu si Fulan bin Fulan Sana pergi Ikuti dia Nah Sebelum kita berlanjut Dari dahulu kala memang Sunnatullah Orang-orang baik itu tidak banyak Baqalilum min ibadiyah syakur kamu lihat ini orang-orang istiqomah ini bahkan dihitung jari setiap para pahlawan kepada Salman Al Farisi selalu mengatakan hal yang sama aku tidak mengerti orang yang istiqomah di atas agama seperti apa yang kami berada di sini kecuali seorang Fulan, dan Minarajul satu orang saja disebut nah dan memang begitu orang-orang yang spesial orang-orang khusus istimewa itu nggak banyak ya, namanya juga spesial ya kan kalau martabak tidak spesial semuanya ada di mana-mana di Polman ada di sini ada kan begitu. Nanti kalau makanan khas kita di sini tidak ada di tempat lain itu istimewa namanya oleh itu istimewir. <laughs> ya kan? Jadi Ahlul khair, Ahlul syukur orang-orang yang bersyukur orang-orang yang istiqamah orang-orang yang itu tidak banyak dia wakilumin ibadiah syukur. Nah maka ini dalilnya bukti. Bahwa mereka ditunjuk satu orang per satu orang saja. bin Maka dia datang ke sana. Dia orang ketiga ini. Nah. Pula. Aku menemukan apa yang disifatkan oleh uskup yang ketiga. Dia baik. Dia Masya Allah. Dan seterusnya. Nah. Maka ketika datang hari wafatnya juga. Bayangkan untuk sekian kalinya. Nah. Dia kabarkan apa yang terjadi pada dirinya dan meminta wasiat kemana lagi. Nah, Ma maka orang yang berikutnya ini diwasiatkan halul khair, tetapi ada pelusnya. Dia pekerja, uskuf, tapi dia punya kerjaan, dia punya penghasilan. Akhirnya Salman Al Fari gara gara mengikuti jadi punya penghasilan, jadi punya kerjaan, ada ada hartanya, ada uh, Hunaimat uh, Wal ibil Ada banyak onta dan beberapa Kambing-kambing Dia punya Ketika dia berdiam di situ Belajar dan begitu Salman Al Farisi Nah Maka ketika hari wafatnya Sakarat Uskup yang keempat atau kelima ini Nah yang ada di Nasibin ini Dia Mengatakan kepada Salman Al Farisi Uh, wahai bunai katanya wahai anakku alamu, alamu min amri engkau tahu keadaanku. ya kata Salman Al Farisi kemudian minta diwasiatkan nah kata dia kepada Salman Al Farisi yang kelima yang kata. Allah. dia bilang, Wallahi saya tidak tahu lagi, wahai anakku. Ada orang yang istiqamah di muka bumi ini seperti kita, saya enggak tahu. Tetapi kamu jangan khawatir. Jangan khawatir, kata dia. Walakinnahu qad azallaka zamanun yakhirju fihi bi'ardil Arab. Nabi'yun. Yuba'at bidini Ibrahim. Thumma yuhajiru min ardhi ila ardi zati naklin bayna harratain. Walahu alamatun la tuqfah. Kata Uskof yang kelima ini, saya nggak tahu lagi, tapi kamu jangan khawatir. Kamu ini sekarang telah dinaungi sama zaman nubuwah zaman Kenabian yang akan muncul seorang Nabi, kata Uskof yang kelima ini, akan muncul seorang Nabi di zamanmu ini, ya, yang dia membawa atau diutus oleh Allah dengan agamanya Ibrahim. M -m -m Ibrahim Hanifan dia membawa milahnya Ibrahim lalu kemudian sifat-sifat secara umum dik dikabari dia dia itu nanti akan pergi meninggalkan kampung halamannya tidak disebut Mekah dia, di dia meninggalkan kampung halamannya menuju satu negeri, satu kota yang uh, banyak kebun kurmanya nakhlin baina harratain di antara dua gunung batu hitam. Ini maksud sifat-sifat Madinah. Sifat-sifat Madinah. Ada dua bukit. Batu-batu hitam. Ya. Antara barat. Yang terbentang dari arah barat dan timur Madinah. Begitu. Ini dua harratain namanya ini. Al-harrah. Gundukan tanah atau bukit. Berbatu-batu hitam. Lalu di antara itu. Ada kebun anggur, eh, kebun kurma. Nah, yang sangat eh, bagus lebat. Kemudian. wahala ma Ini Nabi ini dia punya ciri-ciri tanda-tanda yang tidak tersamarkan. lu dikasih tahu semuanya, ya. Wahaya kulul hadiah, Wala kulus sadaqah. Dia kalau dikasih sebagai hadiah dia akan makan, tapi kalau sedekah dia nggak akan terima. Semua dikabari. Di antara dua punduknya dua pundaknya ada khatamun nubuah. ada cap nubuwah kenabian kalau kau bisa pergi ke negeri tersebut pergilah cari dia kemudian meninggal dunia ini. ini. nah maka aku di kota itu di amuria itu setelah nasibin ada kota amuria uskof yang kelima terakhir itu tadi saya diam di situ kemudian satu hari melewati orang-orang dari pedagang Arab lewat di dekat tempatku pedagang Arab yang akan kembali ke Arab dari kabilah kalb dari bau kalb. Nah. nah, maka aku mengatakan kepada mereka wahai orang-orang kalau engkau mau membawaku ke Arab Bawa aku beserta kalian menuju negeri Arab. itu A'ataitukum bakarati hadihi wa gunaimati hadihi. Aku akan berikan kalian sapi-sapiku ini. Dan beberapa untaku. Dan kambingku ini. Bakarati bakara Ada bakarahnya. Sapinya. Aku akan berikan. Kalian ambil semua. Yang penting bawa aku ke negeri Arab. Nah, dedikasi yang tinggi. Butuh pengorbanan. Eh, untuk mewujudkan apa yang kita butuhkan. Ikhwata liman azzaqamallah. Apa saja butuh korban, setidaknya mujahadah dari kita. Kita sakit belajar. Nah. Kadang sebagian orang mau mengorbankan sesuatu untuk sesuatu yang besar-besar. Mikir. Nah. nah, apa kata Salman? Ambil semuanya. Yang penting bawa aku ke negeri Arab. Nah, nah, nah, miluk. Ya, kita akan bawa engkau fa'ataituhum iyaha wahamaluni ma'ahum hatta sudah dibawa saya bersama mereka tapi sesampai saya di wadil qura nama tempat diantara Madinah dan Syam tapi lebih dekat ke Madinah atau ahli sejarah wadil qura ini disitu mereka menzolimiku dan mengingkari perjanjiannya nah dia zolimi saya nah dan diingkari apa yang dia wabaguni dirajulimin al Yahud. Faltahaktu, faltahaktu dihidmatih. Dia curangi saya dijual saya kepada seorang tuan-tuan dari kalangan Yahudi. Dijual diriku. Maka karena saya dijual sudah saya sibuk dengan perbudakan. Ini masa dijual jadi budak dia. Makanya ikhwata liman azakumullah. Di antara hal yang terhebat. Dari dosa-dosa besar yang mengarah kepada kezaliman adalah. Menjual orang merdeka menjadi budak ada Salman bukan sekedar orang merdeka. Bahkan dia dari kolongan terpandang. Orang-orang keluarganya keluarga terpandang. Duhkanil Ketua kariyah. Ketua-ketua suku. Orang tuanya. Bukan orang sembarangan. Dia juga bukan orang miskin. Dia biasa dengan hidup berada. Tapi kan dari seorang yang bebas begini, dia dijual jadi budak. Ayah budak, ayah budak tahu sendiri, antum budak dia tidak memiliki dirinya. Dia itu barang dagang diperjualbelikan sama Tuhan. Hatta dia kerja, dia dapat uang itu bukan haknya. Untuk Tuannya ya kan? Nah. Oke, perbudakan, menjual hur menjadi budak itu diantara tiga perkara disebutkan dalam hadis. Hal-hal yang terbesar untuk urusan jinayat sesama. Urusan sesama, nah, salah satun, anak ada tiga macam orang yang aku sendiri jadi lawannya nanti di hari kiamat, kata Nabi, mengancam. Nah, membaharuan orang-orang yang menjual orang merdeka menjadi muda. lalu dia makan harganya. Dia makan itu harganya. Ada, nah, min minta, minta, minta, minta, minta, kezaliman minta, yang terbesar. Nah. Ikhwata Azzakumullah. Jadi sibuk Salman Al-Farisi dengan perbudakannya kepada seorang Yahudi tersebut. Tapi demikianlah Allah Azza wa Jalla mengiring skenario tersebut untuk mengantarkannya kepada hidayah. Untuk mengantarkannya kepada hidayah. Ikhwataliman Al-Iman Azzakumullah. Nah ketika ya, dia di, dicurangi seperti itu. Kepada seorang Yahudi, subhanallah, tak lama kemudian itu Yahudi dikunjungi sama keponakannya, keponakannya berasal dari bani Qurayyah. Ya, maklum bani Qurayyah di Madinah. Hmm. Fasdarani minhu, keponakannya ini membeli diriku dari pamannya. Hmm. Jalan, ada jalan. Wa nakala ni ma'ahu ila yathrib. Maka aku berpindah tuan Yang tadinya di Yahudi itu. Di Wadil Kura. Masih jauh dari Madinah. <tuh> Sekarang berpindah tuan ke keponakannya. Di Bani Kura. Ya Allah. Maka aku pun pergi bersama tuan Baruku. Menuju Yathrib. Menuju Madinah. Di perjalanan aku melihat itu. Kebun Kurma. Sebagaimana juga aku menyaksikan. Dua. Bukit. Batu hitam. Eh, semakin menggebu-gebu diriku ini dia tempat ini kayak ini dia nah semakin yakin dia. persis sebagaimana yang disifatkan oleh uskup yang ada di Amuria itu maka aku mengerti yakin ini dia Madinah maka Nabi SAW sudah berdakwah lama tapi karena kesibukannya dengan perbudakan dia nggak pernah dengar urusan luar nggak pernah dengar urusan luar sampai satu hari Aku sedang bekerja di atas. Di atas pohon kurma. Huh? Aku sedang bekerja. Di atas pohon. Tiba-tiba tuanku. Didatangi sama pamannya. diziarahi, Dikunjungi. Kemudian pamannya ini kayak menyumpat-nyumpat. Kata lallahu bani Kata dia. Wallahai, innahum al-an, la ala qadim makkah, nabi. Kata, kata pamannya, semoga Allah memerangi bani Qailah bani Qailah itu adalah suku aus dan Khazraj Orang-orang yang sudah banyak memeluk Islam, mendengarkan cerita atau gaung gema kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dulu hijrah ke Madinah. Kata pamannya ini, semoga Allah memerangi bani Qailah Hai hey, sekarang wallahi hari ini mereka berkumpul katanya menuju Kuba katanya menunggu seseorang dari Mekah ngaku-ngaku jadi nabi Hai ah, hey. itu Salman sedang kerja di atas kurma itu hampir jatuh aku saking tergetar bahagia campur bagaimana begitu hampir jatuh Sangga gemetar kakiku aku cepat-cepat turun. Tak sadar lisanku mengatakan kepada tuanku bosku, qala ma za taqulu a'id 'alayya kata dia. "Ai bos, kau bilang apa tadi?" Enggak dia, enggak dia. "Kau bilang apa tadi? Ulangi, kau bilang apa tadi?" Fala tamani la tamatan shadidah. Maka bosku menamparku dengan tamparan yang sangat keras. Qala ma ada sya'nuka bihi. Ada apa kamu? Aqbil 'ala sya'nik, urus kerjaanmu sana. Hmm maksudnya tidak layak masa ada budak nanya-nanya kepo begitu apa apa urusanmu apa urusanmu mana sih aku lebih aku kamu kerja sana apa urusanmu nah, akhirnya dia kembali dalam keadaan memerah pipinya ditampar nah sudah sudah itu singkat cerita dia kan sibuk dia dia, dia ini dia masya allah profesional dia itu Bekerja sebagai budak dia tidak bisa keluar sudah begitu sudah. Satu sore aku mengumpulkan makanan-makanan ternikmat yang aku punya. Maka kemudian aku keluar dari kerja sudah selesai kerja dia pergi ke Madinah pergi ke Kuba, mau bertemu dengan seorang yang mengaku Nabi ini. Nah dia langsung memainkan apa yang dia dengarkan dari Uskup itu dia tidak makan sedekah maka dia bilang, Ya Haza wahai engkau Engkau adalah seorang yang baru datang dari perjalanan jauh. Membawa teman-temanmu. Dan aku mendengar engkau dan teman-temanmu adalah orang-orang yang soleh, taat. Maka ini aku ada sedikit rizki sebagai sadaqah. Silahkan untuk engkau makan dan teman-temanmu. Disodorkan itu makanan yang banyak. kalian Nabi SAW di ashabihi kulu. Beliau mengatakan kepada para sahabat, silahkan pada makan. Wa amsaka nafsu iya, tetapi dia menahan dirinya tidak makan maka aku bergumam dalam hatiku "hadihi wahidah" ini satu ini satu satu sudah lalu kemudian di hari yang lain dia datangkan lagi harta yang serupa makanan yang enak lalu kemudian dia membahasakan aku mengerti dirimu tidak memakan sedekah maka ini ada rezeki ku hadiahkan sebagai hadiah untukmu dan kawan-kawanmu maka Rasulullah SAW memanggil para sahabat, lalu kemudian makan bareng bersama kalahati Hithaniah ini yang kedua. Nah, kemudian di kesempatan yang ketiga, yang lain ketika di sebuah pekuburan di Baqi. Nah, di, di situ Salman al-Farisi, radhiyallahu ta'ala anhu, Yudirul alam nabi s.a.w. dia mengitari nabi. Ini yani mengitari pundak Nabi. Fafatina minhun Nabi Yosazalam, Rasul faham maunya apa? Kan dari kemarin sudah ada runutnya, ada historinya ini anak begini-begini, Rasulullah faham. Maka sebelum jamin ke, Farida maka Nabi Yosazalam sengaja mengangkat selendangnya memperlihatkan apa yang ada di pundaknya tersebut. Maka di situ tersungkur Salman al-Farisi menyalilkan syahadahnya. Meng, me, melampiaskan kebahagiaan Yang tak tergambarkan Maka <coughs> Nabi SAW Penasaran dengan ceritanya Ketika dia bercerita Saya begini, saya begini gak mau dengar. Rasulullah bilang e, Dikumpulkan para sahabat, disuruh dia bercerita Makanya Ibnu Abbas meriwayatkan juga Salah satunya dari cerita tersebut Maka kemudian dia bercerita Sepanjang apa yang tadi-tadi kita ceritakan Wahada wahid min salman al-farisi radiyallahu ta'ala anhu arda ikhbatan iman azakumullah wabarakafikum maka dia masuk Islam, bagus Islamnya lalu kemudian, dia kan masih dalam perbudakan dalam waktu yang masih lama dia perbudakan, sehingga diantara yang menyebabkan beliau absen di perang badar absen di beberapa peperangan-peperangan itu gara-gara kesibukannya dengan perbudakannya hmm. Bagaimana perbudakan itu menghalangi separuh dari ibadah kita. Makanya besar dosa membuat orang merdeka jadi budak. Ya kan? Dia banyak hal yang harus terkait dengan izin tuannya. Walaupun sekarang sudah tidak ada perbudakan. Tapi kalaupun ada maka dia nggak nggak seluas sel, apa, seluang orang-orang merdeka. Nggak ada keterkaitan dengan tuannya. Ini nggak apa-apa harus izin dengan tuan. Nah. Ikhwah saliman dia tidak hadir dalam badar. Tidak hadir dalam perang perangan. Nah gara-gara sibuknya dengan perbudakannya. Nabi kasihan kepada dia. Ya Salman. adakan muka perjanjian. Kredit dirimu. Maksudnya perjanjian. Tulis. Tanya itu bos. Berapa kau hargai diriku. Aku akan beli diriku. Aku ingin membebaskan diriku. Berapapun. Nabi sudah bilang begitu. Nanti para sahabat akan membantu masalahnya. Rasulullah sudah buka donasi ke para sahabat untuk, "Ainu, akhakum." Rasul bilang kepada para sahabat, "Bantu saudaramu, bebaskan dia dari perbudakannya." Maka ternyata banyak orang selicik-licik manusia memang Yahudi, ditahu yang demikian tersebut, dia mengatakan, "Tidak lumrah." Nah, disebutkan, dia memba mem mem membeli sejumlah emas. Tapi itu bisa dicari. Yang sulit itu adalah 350 pohon kurma yang, ditalam, yang ditanam atau 350.000 ribu. Nah, ada di uh, riyalah ular Rasul. Di sini tidak disebutkan. Kurang lebih 350 uh, pohon kurma yang harus dia tanam dan hidup semuanya. Kalau ada mati satu belum berarti. Uh, ayo, licik ini. Tapi Rasulullah jalankan ya, jalankan. Apa sahabat tuh biasharatina? ada sahabat bawa 10 ada yang bawa 30, wah kata didonasih sama Sampai Nabi saking bersemangatnya, dia bilang kepada Salman, Oh hey Salman, nanti kalau kau sudah usai dari sebagian kerjaan menikah, kabari aku kapan lagi luang aku mau ikut ke kebun itu?' Aku sendiri akan menanam dengan tanganku. Maka Nabi SAW ikut membantu penanaman tersebut dan Salman bersumpah. Demi Allah. Sampai hari ini katanya di, di zaman Umar al-Khattab tidak ada yang mati satu pun kurma yang ditanam sama Nabi. Karena berkahnya. nah tidak ada yang mati itu, itu pohon kurma. Alakulihal. Begitu. Tertunaikan apa yang diinginkan oleh uh, Yahudi Mani Qurayyadah tersebut. Salman Al-Farisi Radiyallahu ta'ala. kana min manaqibi Salman Di antara manaqib Salman Al-Farisi, eh, dia pencetus usul menggali parit di kita perang yang berat tersebut Khandaq, nah al ahzab atau Khandaq ketika berkumpulnya hezb komplotan-komplotan eh, orang-orang Quraisy, ya yeah, eh, ingin menyerang Nabi dari semua bahkan dari dalam ada dari dalam Madinah ada orang-orang munafik yang ini menyerang dari dalam diri e, mereka. nah, Ah, ikhwatani mana 'azakumul berat. Nah, untuk mubaharazh perang tanding itu shot yang berat. Kemudian Allah taala mentakdirkan Salwan al-Farisi mengucapkan usulnya untuk membuat parit. Sesungguhnya perang dengan model begitu tuh tidak dikenal di Arab. Nah, dikenal itu itu itu adalah warisan-warisan Persia yang dia tahu ketika dulu. Nah, orang Arab itu sederhana saja. Yang namanya perang itu roza, tanding fighting. Nah. Tanding tebas. Itu saja yang ada yang lain. Nah, baik ketika ini Nabi ia akan dan Nabi puji Salman Al-Faris. Nah. Makanya tadi cerita di depan orang-orang pada membanggakan Salman semua mengklaim dia kubunya Salman. Salmanu minna kata muhajir. Kata unsur Salmanu minna. Sampai Nabi mengarai semuanya. Salmanu minna ahlu bayit. Makanya sahabat Ali bin Abi Talib ketika dia menjadi khalifah. Ditanya oleh Huzaifah bin Yaman. Ceritakan kami tentang Salman al-Farisi. Apa yang mau kuceritakan kau? Sesuatu yang sangat terang benderang katanya. Salmanu minna ahlul bayit Kama Nabi Dia meriwayatkan ucapan Nabi Salman itu dari kami ahlul bayit Kembali kepada kami Ahlul bayit Kata Ali ibn Abi Talib Dia mengusulkan Apa di sini disini kata para ulama Pelajaran emas Islam itu bukan agama yang kaku Mentang-mentang dari barat Dari Persia, dari Itali Mau ditolak hmm. Jadi objektif Tidak menolak semua Hal-hal yang bersifat modern mutakhir enggak jangan sampai nanti bilang ini mik bedah lagi nah ini masih kayak gini ada jam apa ini nah tidak menolak sesuatu yang bersifat kemajuan zaman selama tidak ada pengingkaran atau kemungkaran syarak di dalam perkara tersebut lihat Rasulullah mengiyakan usul dari orang yang sama sekali nggak dikenal. Maksudnya caranya, teknis peperangannya kok kayak gini. Orang Arab itu nggak, nggak ada ya sembunyi-sembunyi itu nggak ada. Tapi diterima sama Nabi dan diberlakukan dan Allah berikan taufik kemenangan atas itu. Nah, usul seorang dari luar. Nah, maka dalam membangun kebersamaan itu, khutab lima kita butuh musyawarah kita butuh pendapat saudara-saudara kita walau bagaimanapun kita ini seorang yang dituakan yang sepuh yang berpengalaman yang yang yang faina nakhmin nabiillah ya azza wajal dari mana kita dimana kita dengan nabi Allah sawhiul wahhi yaktihil wahyu sawahamasa datang kepadanya wahyu pagi dan petang apa susahnya nabi sawalasal makan berdoa meminta Cara kan turun. Allah SWT tidak akan membinasakan nabinya. Sebagaimana tidak akan membuat terendupnya dakwah. Enggak kan? Kan begitu. Tapi kita disajikan semua ini dalam rangka pelajaran. Boleh ngambil pendapat dari orang luar. Selama tidak ada pelanggaran syara' di situ. Nah. Jadi. Hadamimah. Yudhikaru. Isalman al-Farisi. Fasalamun 'ala Salman al-Farisi anil fi kulli makan. 'ala Salman al-Farisi al bihi iman. Alayhi, yawma yawma Maka keselamatan bagi Salman al-Farisi ketika dia menegakkan dirinya mencari kebenaran di semua tempat. Ya. Jatuh bangun untuknya. Keselamatan atas Salman al-Farisi. Pada hari ketika dia mengerti, melihat, mengetahui al-haq, lalu dia beriman dengannya, dengan iman yang sangat kokoh dan kuat. Jaman yang dirahmati Allah sebagai penutup, ya, entah waktu di diantara petikan faedah dan juga nasihat bagi saya dan semuanya, kita tidak ada kata berhenti untuk mencari al-haq. Nah, kita sudah diberikan pengetahuan oleh Allah Azza Wajal akan manhaj yang sahih yang salimah, wal akidatil sahihah lalu bukan kemudian kita mau duduk-duduk hanya ber ya mengipas diri kita sudah berafiliasi di sini sudah aman sudah nah ada begitu tentu <tuh> sudah berafiliasi di sini dahli sunnah lalu nggak ngaji lalu tidak berangkat ke pengajian ustadz ustadz Lalu tidak belajar fikih salat, lalu tidak tidak tidak semuanya, hanya modal celana tidak panjang, modal nikob yang selalu baru, lah kita ngaji dan terus mencari kebenaran. yakni dalam makna mengistiqomahkan diri. Siapa yang bisa istiqomah? Nah, istiqomah dalam rangka kita menjalankan, iya benar kita meyakini ini kebenaran, tapi kita sudah berada di situ. Atau kurang, nah, atau malah menggampangkan, kan? Diri kita yang tahu itu, nah, maka khot iman azakumullah. tidak ada hari kecuali menyibukkan diri kita untuk melayakkan, untuk terus berada di jalan tersebut. Sembari terus kita meminta kepada Allah kekokohan, meminta kepada Allah jalla wa'ala. keselamatan dari berbagai dakwah-dakwah batalah dari seruan-seruan hawa nafsu. Waillah, semua kita sadar al-qulubu dhaifah haris bin hati-hati lembah syubhat menyambar-nyambar bak petir di sisi lain setan sangat semangat ayo dia nggak kurang-kurang semangatnya untuk menggelincirkan kita lalu kemudian kita mau duduk-duduk tidak membaca hal-hal yang kisah-kisah yang mendongkrak semangat beragama kita atau sebaliknya Membicarakan ya, apa yang dibicarakan oleh para ulama tentang sesatnya orang-orang yang sesat, bahkan orang-orang berilmu, orang-orang brilian, orang-orang penghafal Al-Qur'an. Nanti kita tidak akan merasa aman hanya dengan berafiliasi di sini, di satu nah, itu tadi. Ini tidak menjadi jaminan untuk kita merasa aman, apalagi lebih jelek lagi, untuk merasa berhak mengkerdilkan orang ini adalah اعظم dan ini adalah itu bahwa antum merasa benar tapi tidak cukup di situ lalu kemudian mengkerdilkan orang antum ini apa ngaji tidak kita khawatir Allah عز وجل akan balik keadaan kita sallallahu wasallam ya jadi berbenah dan terus faqad qala nabi sallallahu wasallam mam istaqimu wa lam istiqamahlah kalian dan kalian tidak akan pernah bisa menghitung aliyahsa Di antara maknanya kata para ulama kalian tidak akan pernah bisa beristiqamah dengan ngandelin kemampuan kalian sendiri ilmu kalian hafalan kalian kesenioran kalian di sini nggak bisa kecuali dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Ya, maka nanti itu nikmat istiqomah nikmat berada di atas akidah sahihah salimah itu dicabut atau bisa tercabut sebagaimana ditanyakan kepada Syekhul Islam temiah pernah kita sampaikan di sini satu dari dua hal imma annahu lam yas'alillah yas Waiman nahu lamnya syukurilah ala nikmatil istiqomah satu dari dua kemungkinan ima karena dia nggak pernah meminta kekokohan kepada Allah karena dia merasa nyaman dia merasa aman dia merasa sudah benar apa yang mau diminta jadi nggak pernah berdoa standar semua kehidupan beragama dan ibadahnya kayak nggak pernah merasa atau kemungkinan yang kedua dia nggak pernah bersyukur atas nikmat istiqamah itu yaitu satu dari dua kemungkinan. Sementara Nabi, para sahabat mencontohkan kita hal yang sangat berbalik ikhmat iman Hari-hari eh? Nabi mencontohkan wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam kebenaran, tetapkan hatiku dalam keridoan, sabit kalbi ala dinik. Sampai Anas bin Malik bilang, Ya Rasulullah, ada aman Nabi, wa bima jikta bihi, afa Alina. Anas bin Malik mengomentari itu doa. Ya Rasulullah, kami kan, kita kan sudah beriman denganmu ya Rasul. Juga beriman dengan apa yang kau bawa. Apa engkau masih khawatir dengan kami? Hmm. Pakalan Nabi SAW, hati itu berada di jari jemari Allah. Dia mula balikkan sekehendaknya. Ada Anas Ibn Malik. Anas, sekelas sahabat Anas. Nah bagaimana kita? Maka kita tidak sibuk menjajib menghakimi orang melainkan kita sibuk membenahi diri kita, walaupun kita merasa yakin kita berada di atas kebenaran, terus kita meminta kepada Allah ilmu yang akan mengopohkan kita, sebab-sebab yang akan membuat kita sabat di atas jalan tersebut sampai al-mamat. Astagfirullahaladzim, thabat hatta al-mamat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana, Alhamdulillahirrabbilalamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa